Dengan harapan webinar kita dapat berjalan secara interaktif dan komunikatif. Diharapkan kepada peserta untuk menggunakan nama lengkap. Jika belum menggunakan nama lengkap, silakan merename kembali nama pada aplikasi Zoom masing-masing. Diharapkan kepada peserta untuk mengaktifkan video konferensinya sehingga proses webinar kita dapat berjalan secara komunikatif. Pada saat langsung biar memaparkan materi, diharapkan audio atau mikrofon diokkan selama proses webinar berlangsung. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan peserta, silakan memanfaatkan fitur raise hand pada kolom chat atau bisa langsung chat di kolom chat pada aplikasi Zoom peserta masing-masing. Baiklah, Nah, kita pada pagi hari ini adalah Bapak Jumatil Fajar. Beliau adalah Kabit pelayanan medik di RSUD Dr. Hanyam Marno. Saat ini Bapak Jumatil Fajar berprofesi sebagai influencer di Cloud Source Google Indonesia. Dan tentunya ini sangat relevan dengan topik webinar kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin teman-teman di sini sebelum kita memulai acara, saya ingin tanya udah paham apa sih yang dimaksud apa sih cross source itu? Apa sih uh, script campaign itu? Mungkin ada yang sudah dapat info, mungkin baca atau misalnya pernah dapat infonya? Ada yang sudah pernah dengar informasi terkait dengan frost Halo Halo Halo Halo saya dengar. Halo. Halo. Halo. Halo semuanya. Apa suara saya terdengar? Iya, kedengaran, Bu. Halo. Iya, Bu. Kedengaran. Sebelum kita menyambut narasumber kita, saya nanya ke peserta, siapa yang sudah pernah dengar atau misalnya sudah tahu apa itu crowdsource? Sudah dapat info sebelumnya, baik itu baca atau dari sosial media mungkin? Dengan topik hari ini, karena kita semua belum mengerti apa itu cross source by Google dan apa itu uh, script campaign yang, di, yang diadakan oleh Google Indonesia, jadi pas sekali topik hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Jumat yang fajar, semoga informasi terkait. Baik. Oke, ini ada respon, Bu. Saya belum pernah, katanya belum pernah uh, mendengar. Apa itu korsel? Baik, tanpa membuang waktu lagi, kita sambut narasumber kita. Bapak itu mati, belajar untuk waktu lagi. pada Bapak. Waktu kami persilahkan, oke. Silakan, uh, Ahmad eh uh, file uh, slide-nya di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sundari yang sudah menjadi moderator untuk kegiatan ini, mohon bu kena mendadak terjadi pergantian narasumber. nah Pembicaraan yang seharusnya adalah Ibu Ratna, beliau berhalangan untuk hadir. Nah, Mudah-mudahan sebagai ganti tidak akan mengurangi Uh, dari Hari ini kita akan bicarakan sedikit tentang masalah uh, cross source by Google. Oke, okay, slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya Google ini punya misi itu adalah untuk mengumpulkan informasi yang lain, nah, itulah sebabnya kalau kita lihat di apa fasilitas yang dimiliki oleh Goger itu sangat luar biasa. Slide berikutnya, nah ini kita lihat bagaimana. Uh, Artificial intelligence anu artificial intelligence itu sudah diterjemahkan sebagai kecerdasan artifisial ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin berasal dari IT, jadi kecerdasan artifisial ini ada di mana-mana. Ya kita lihat dia ada di Google Search, ada di Google Foto ya. Kemudian juga di, ya, nah kemudian ada juga di Google Assistant ya. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh pemanfaatan daripada eh, kecerdasan buatan slide berikutnya. Nah, ini adalah Uh, contoh manfaat Glen ya, jadi itu uh, ada buku ya ini tulisan daripada Ahakloke ya. Jadi Ahakloke ini adalah dokter yang pernah bertugas di Kalimantan Tengah ya khususnya di Kabupaten Kapuas. Jadi beliau menulis buku, laku itu adalah bahasa Belanda ya. Kemudian saya taruh kamera saya di uh, dengan Google Lens ya. Saya buka Google Lens, kemudian saya letakkan di atas apa? Di atas uh, tulisan tersebut nah kemudian saya foto, klik di sebelah kirinya. Di bawah itu kan ada pilihan ya, terjemahkan, dengarkan dan telusuri. Kemudian saya apa? Klik di sebelah kirinya terjemahkan. Maka, tulisan bahasa Belanda tadi langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi eh, langs kaliman teman-teman lihat ya ini adalah gaya penerjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Nah kita lihat kualitasnya ini masih masih kurang baik. Ya, coba lihat harusnya kan langs river itu bukan di seluruh tapi di sepanjang Kalimantan tengah, ya, nah, kita lihat di sini terjemahannya masih tengah Kalimantan. Nah, ini menunjukkan bahwa kualitas penerjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia itu masih belum baik. Ini artinya penerjemahannya masih. Uh, letter Lock. Nah ini namanya Google, ya yaitu memperbaiki penerjemahan. Slide berikutnya. Next slide. Nah ini contoh untuk Google Lens, ya jadi eh Allah melakukan pengenap saya sendiri jadi waktu saya pakai apa saya pakai masker nah, kemudian saya meminta kepada Google lens untuk mengenali ya, apa yang saya gunakan ya Nah kemudian Google lalu mencari eh, apa. Foto-foto yang serupa di, di arsip yang dimiliki, ya, mengenali ya Kalau kita meminta Google untuk mengenali masker itu, hasil yang keluar ya dari ada salah satu penelitian yang dilakukan di Amerika. Jadi ketika dia meminta kepada Google untuk mengenali masker yang dikenali itu justru yang dikeluarkan itu adalah foto-foto di mana foto yang diunggah demi itu yang disebut sebagai duct tape. Ya, jadi duct tape itu adalah plester yang diletakkan di di mulut agar orang tidak bisa bicara. Nah, itu kan karena kontribusi orang yang pakai masker pada waktu itu masih sedikit, ya. Ini menggambarkan bahwa mesin learning itu terpembelajaran oleh mesin yang di atau foto masukan, ya. Ini masalah-masalah yang sering terjadi pada uh, mesin learning. Saat berikutnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan uh, apa uh, machine learning pada foto. Ya. Facebook itu kita bisa men orang, ngasih nama orang gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah apa yang disebut sebagai supervised learning, ya. Jadi supervised learning itu adalah kita meminta kepada uh, atau mengajari mengobjek dengan but. Ya, sehingga mesin menjadi tahu bahwa oh kalau orang ini atau gambar muka seperti ini namanya Jumatil ya Nah, ini dulu ketika awal-awal apa program di Google Foto itu saya mengajari Google Foto ini untuk mengenali foto saya. Ya, jadi, saya berhenti di foto yang saya miliki. Saya cukup mengetikkan nama saya, ya, kemudian kalau saya ingin mencari koleksi foto saya, ya, pada... Uh, Tahun sekian, pada bulan sekian, atau bahkan pada tanggal sekian, itu saya bisa uh, mencarinya dengan mudah di Google Foto. Ya, Yang kita sudah lakukan. Next slide. Nah, ini contoh daripada penggunaan machine learning pada Google Assistant ya. Jadi ketika Google Assistant ini dulu uh, akan diluncurkan, saya pernah uh, mesin ini baru diluncurkan, jadi sangat apa ya, sangat kalau bisa dibilangkan mereka uh, pada awalnya itu sangat ini sangat tidak tahu apa-apa karena kenapa karena dia tergantung kepada apa yang ditanyakan orang kemudian nanti akan diinformasikan kepada dia bagaimana cara untuk menjawabnya jadi di masa-masa awal itu saya sampai bisa berjam-jam ya hanya untuk menanyakan kepada Asisten ini apa yang bisa di, dilakukan oleh dia? Kan Google asisten ini sudah bisa meng, apa, menjawab siapa nama anak saya? Ya, di mana saya bekerja? Siapa nama istri saya? Itu semua bisa dia jawab. Karena kita bisa sudah mengajarkan kepada dia tentang uh, apa yang harus dia jawab. Ya, nah kemudian ini sangat bermanfaat. Ya. Jadi seperti kayak uh, sekarang ini kita dengan apa bahasa sederhana bisa menanyakan, misalnya jam berapa uh, waktu sholat asar hari ini? Ya. Nah ini uh, apa? Ini kayaknya suara saya agak Budini agak agak putus-putus ya Budini ya. Jelas Pak jelas saja oke kemudian mungkin di tempat peserta gimana sumber narasumber kita jelas apa gimana jelas bu jelas bu jelas jelas saja oke terima ya. oke kemudian jadi sekarang uh, Google Assistant ini sangat bisa kita ajari macam-macam ya. Kelak nanti dia akan makin apa? Makin pintar ya. Next slide. Nah ini contoh dari uh, Google Search ya. Jadi menariknya dulu tahun 2010 ya. Kalau saya mengetik di ini di Google Search ini. Google ini hampir sama sekali tidak mengenal kapuas ya. Jadi sampai waktu itu saya apa nih berinisiatif dengan teman-teman di Kuala Kapuas ini bagaimana kita meramaikan Google ya. Itu dengan berbagai macam berita tentang kapuas ya. Nah, sekarang sudah mulai terlihat hasilnya ya. Artinya kalau kita mengetik kapuas ini sekarang keluarnya adalah Kabupaten Kapuas. Kalau 10 tahun yang lalu kita mengetik Kapuas, ya, maka yang keluar itu adalah Kapuas Hulu yang ada di Kalimantan Barat. Ya, karena kenapa? Karena memang informasi tentang Kapuas itu masih sedikit sekali ada di di internet. Ya, sehingga Google hanya mengenal Kapuas itu adalah Kapuas Hulu bahkan kalau orang dulu bertanya di mana itu sungai Kapuas yang mereka jawab itu oleh Google adalah sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat di Pontianak ya bukan sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Tengah ya nah tapi dengan banyaknya kontribusi yang diberikan oleh orang, -orang Kapuas ini kepada apa kepada uh, dunia maya ya jadi sekarang informasi tentang Kapuas itu sudah tersedia ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini contoh kalau dulu ya 10 tahun lalu kalau kita mengetik Kapuas, gambar yang keluar itu adalah jembatan ya di atas Sungai Kapuas, tapi itu dari eh, Sungai Kapuas di Pontianak ya, bukan Sungai Kapuas yang ada di di Kalimantan Tengah, ya, tapi yang di Kalbar. Tapi sekarang kalau kita ketik kapuas, ya sudah banyak sekali koleksi foto-foto eh, dari Kuala kapuas. Nah itulah pentingnya yang kita sebut sebagai kontribusi. Nah, itulah sebabnya kami di Google Crowdsource ini menyebut orang-orang yang mau membantu Crowdsource itu sebagai kontributor. Nah nanti kalau kita mau mengajak orang lain untuk berpartisipasi menjadi kontributor disebut sebagai Influencer. Nah, saya ini adalah salah satu dari puluhan influencer yang ada di Indonesia. Slide berikutnya. Nah, ini Google sering mengatakan bahwa uh, memang ini agak beda ya. Jadi karena mereka itu menulis pengantin wanita itu pakai uh, bahasa Inggris ya, mereka tulisnya bright ya. Jadi dulu kalau kita menulis bride itu atau pengantin wanita itu banyak keluar koleksi apa nih baju pengantin wanita yang dari orang-orang Barat ya nanti kita lihat di bawah. Tapi sekarang dengan banyaknya kontribusi ya sekarang kita sudah punya berbagai macam jenis apa nih pakaian. Nah, ini semua bisa berlangsung karena kontribusi yang kita lakukan, ya. Nah mungkin nanti ke depan kita perlu ada ini eh, apa? Seperti di sini kita lihat ya daya ngaju ya. Nah ini masih belum eh, terlalu banyak ya. Kita lihat ada daya kenayan ya. Nanti makin banyak, makin banyak maka nanti ini akan makin eh, penuh nanti, ya. Nanti dari berbagai macam dayanya. slide berikutnya. Nah, ini saya contohkan daya bakumpai, ya. Nah, ini kan karena apa? Kontribusi daripada teman-teman daya bakumpai masih belum banyak, ya. Maka ketika diketikkan daya bakumpai, tetap saja yang keluar itu adalah daya ngaju, ya. Sebagian besar masih belum banyak kontribusi dari daya bakumpai, ya. Nah, inilah pentingnya. Kita mempromosikan budaya, adat, kebiasaan atau tempat-tempat apa nih yang perlu diketahui oleh dunia ini kepada Google ya agar dia bisa mengenali wilayah kita. Ya, itulah sangat diperlukan uh, kontribusi dari kita semua. Mungkin bisa diputarkan uh, uh, video tentang crowdsource amat. Nah, ini kita nonton sedikit tentang cross source ya. nunggu dan uh, koneksinya bisa Ini suaranya enggak kedengaran, Man. You've heard of machine learning, nah, but what suara. is it? Machine learning is a technique that allows computers to acquire skills by looking at several examples, instead of through sets of rules. Machine learning makes it easier for you to do things every day, like searching for photos of what you love, speaking to anyone in any language, and getting you exactly where you want to go, anywhere in the world. So how do machines learn? In machine learning, computers find, identify, and learn common patterns through sets of data. For example, showing a computer many images of cars teaches it how to recognize a car in any picture. The more variety of car images we show it, the better it gets at recognition. That's why your contributions to the CrowdSource app are important. They help create and verify accurate examples for computers to learn, which in turn enables features that benefit everyone. When you verify image labels, you help apps like Google Photos and Google Lens get better at classifying photos and identifying objects. When you label the sentiment of sentences, you help Google Maps and Google Play organize reviews in your language. When you verify translations, you help Google Translate make more accurate translations in your language. So your favorite apps get better for everyone, thanks to you. As part of the global crowdsource community, you're joining contributors in your country and throughout the world to contribute millions of examples. Your responses are combined with thousands of other users' answers to determine a best response, which is called ground truth. The ground truth is fed to machine learning models that find patterns to learn specific skills, such as how to identify cars in a photo or how to translate from one language to another. What a machine learns is limited by the data it's given. If we develop an image recognition algorithm with images from only a small part of the world, it will only recognize objects from that part of the world. In order for apps like Photos to work well for everyone, we must train machines using images from every part of the world. By using CrowdSource, you're representing your region, language, and opinions in training data. Thank you for being a part of the community. Okay, slide lagi, nah itulah gambaran slide berikutnya. Nah, itulah sedikit gambaran tentang masalah apa itu cross source by Google. Ya, jadi, sebenarnya ketika kita uh, berkontribusi, sebenarnya kita memberikan atau memperbaiki kualitas, jadi mereka bilang. Uh, bila Anda melakukan pencarian di Google ya dengan menulis "bright", ini sebenarnya kan terjemahan dari bahasa Inggris. Nah, yang keluar itu kayak begini ya, tapi ini kan zaman dulu ya, atau ketika dia menggunakan bahasa Inggris ya, karena memang uh, kontribusi apa, berikutnya. Nah, dulu orang masih belum mengenal foto seperti ini, ya. Tapi sekarang kita lihat tadi semuanya sudah bisa kita uh, dapatkan. Selat berikutnya. Nah, begitu pun juga kalau kita apa, mencari uh, pancake, ya, atau penekuk di Google, dulu keluarnya seperti ini, ya. Slide berikutnya nah, tapi kenal nggak Google dengan gambar-gambar seperti ini ya Nah itulah sebabnya uh, syukurnya sekarang dengan banyaknya yang menjadi uh, local guide ya atau pemandu lokal atau menjadi kontributor untuk uh, crown source jadi foto-foto seperti ini sudah banyak kita bisa dapatkan ya karena banyak yang berkontribusi di sebagai pemandu lokal di Google Map, ya. Nah, jadi kabar-kabar seperti ini sudah mulai banyak dikenal, ya, bahkan sekarang berbagai macam jenis makanan itu sudah bisa di, dikenali. Ya, selat berikutnya. Nah, kalau kita tidak mengajari eh, apa mesin, ya maka mesin itu enggak akan bisa membedakan antara gadu-gadu yang ada di Indonesia dengan chicken salad yang ada di Amerika ya Slide berikutnya Nah, kalau kita tidak mengajari mereka, maka akan sulit bagi mereka untuk membedakan antara nasi padang yang ada di Indonesia dengan nasi lemak rendang di Malaysia Ya. Slide berikutnya. dan begitu pun juga dengan akan sulit bagi mereka untuk bisa membedakan antara lumpia goreng di Indonesia dengan popia basah di Singapura ya dari situ pentingnya kita mengkontribusikan apa? kalau di Kapuas ini ya atau makanan dari Banjar seperti kayak ketupat kandangan ya atau makan makanan lain. Nah ini penting bagi kita untuk memberikan kontribusi ya. Nah itu sebabnya kalau kita apa? Uh, maka ini nanti akan bisa terjadi bias. ya. Slide berikutnya. Nah saat ini ada sekitar uh, 9 juta gambar ya, yang ada di open image. Slide berikutnya. Open Image Dataset ya, jadi sudah ada jutaan apa foto dalam berbagai macam kategori ya. Nah ini adalah hasil atau sumbangan daripada para kontributor di seluruh dunia ya. Ini akan memperbaiki proses. Nah, Selat berikutnya, nah, sayang sekali, kata Google, dari 9 jutaan gambar tersebut, itu hanya tiga persen daripada gambar-gambar tersebut yang berasal dari India dan Cina. Ya, nah, itulah sebabnya ketika gambar yang keluar itu adalah gambar-gambar dari negara-negara lain. Nah, ya. di situlah pentingnya kita untuk bisa mengupayakan agar gambar-gambar dari negara-negara kita itu bisa di, diperbanyak di Google. Ya. Slide berikutnya. Nah, jadi untuk perbaiki kualitas pencarian, ya kita memerlukan jutaan gambar dari seluruh dunia untuk melatih model machine learning. Ya. Jadi kami sebagai influencer ini punya pertemuan bulanan ya dengan orang-orang dari Google. Nah, satu objek saja. Google itu membutuhkan banyak sekali contoh gambar. Ya, nah cuma saya juga baca-baca juga rupanya sekarang ini ada namanya transfer learning. Ya, jadi transfer learning itu katanya cukup dengan model yang sedikit, tapi bisa objek yang diperlukan untuk dikenali oleh mesin, tapi saya masih belum mendalami itu. Ya, kemarin waktu apa Google meng, menjelaskan tentang pengenalan apa objek ini, ya. waktu itu saya tanya begini berapa banyak atau mungkin bahkan jutaan gambar untuk mengenali tulisan tangan ya. Nah, itulah sebabnya teman-teman kalau eh, apa sudah menginstal aplikasi crowdsource ya, itu akan melihat di aplikasi itu ada eh, apa satu tugas ya yang kita kerjakan di aplikasi tersebut adalah Hmm, ya. Nah dulu awalnya karena masih belum banyak kontribusi daripada tulisan tangan orang Indonesia Dulu hampir tidak ada tulisan tangan orang-orang Indonesia Jadi kita sering dulu menerjemahkan tulisan tangan orang-orang asing Nah sekarang sudah mulai banyak untuk membaca tulisan tangan orang Indonesia ya. Oke, okay, tolong disetelkan video mesin learning, mat. Let's play a game. Close your eyes and picture a shoe. Okay, did anyone picture this? This? How about this? We may not even know why, but each of us is biased toward one shoe over the others. Now imagine that you're trying to teach a computer to recognize a shoe. You may end up exposing it to your own bias. That's how bias happens in machine learning. But first, what is machine learning? Well, it's used in a lot of technology we use today. Machine learning helps us get from place to place, gives us suggestions, translate stuff, even understands what you say to it. How does it work? With traditional programming, people hand code the solution to a problem step by step. With machine learning, computers learn the solution by finding patterns in data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 Jadi tahun 2016 itu ada seorang mahasiswa di MIT ya, Massachusetts Institute of Technology ya. Jadi waktu itu dia dapat tugas yaitu ingin uh, mengetahui ya seberapa hebat mesin pengenalan wajah yang sudah ada pada saat itu ya. Nah, kemudian dia kemudian dia ini orang kulit hitam ya. Kemudian dia minta kepada mesin itu untuk mengenali wajahnya, tapi dia kaget, "Ya, kok mesin ini enggak bisa mengenali wajahnya?" Dia bingung, "Ya, apa nih masalahnya?" "Ya," nah, kemudian ketika dia ini mencari tahu, dia penasaran nih, "Jangan-jangan mesin ini hanya mengenali..." wajah orang kulit-kulit putih lalu apa yang dilakukan diambil topeng ya kemudian topeng orang kulit putih kemudian diletakkan topeng itu di depan wajahnya kemudian dihadapkan apa wajah dia itu ke mesin pengenalan wajah rupanya langsung dikenali ya Nah, akhirnya dia membuat penelitian ya tentang sejauh mana ya bias seperti ini terjadi rupanya pada hampir sebagian besar daripada mesin-mesin uh, pengenalan wajah ya itu mereka jauh lebih mengenali wajah orang kulit putih ketimbang wajah orang kulit hitam ya nah, itu yang tadi kita istilahkan sebagai selection bias ya bias seleksi nah akhirnya ini menjadi uh, berita yang sangat luar biasa sehingga hal seperti ini mengharuskan perusahaan-perusahaan besar ya seperti kayak Google, Microsoft bahkan Amazon sendiri, IBM ya itu memperbaiki kualitas uh, data mereka ya ketika diwawancara sang wanita kulit hitam ini ditanya, apa penyebab daripada seleksi bias ini? ya Dikatakan bahwa hal ini terjadi karena memang input gambar yang dimasukkan ke dalam mesin pengenal wajah itu adalah umumnya wajah-wajah orang kulit putih. ya Sehingga mereka kurang bisa mengenali wajah orang kulit hitam. Nah, di sini pentingnya kita mengkontribusikan bergambar secara bervariasi sehingga tidak terjadi bias-bias ini dalam selection. Nah kemudian juga banyak terjadi ya sekarang ini di luar negeri penggunaan machine learning ya itu sudah digunakan juga untuk pengadilan ya jadi mereka bisa misalnya mendeteksi wajah itu untuk memprediksi kemungkinan orang ini akan melakukan kejahatan setelah dihukum yang repotnya lagi. Di Inggris itu ada mesin ya untuk mengenali wajah yang digunakan untuk menangkap buronan ya. Dan repotnya banyak yang salah tangkap ya karena kemampuan pengenalan wajahnya masih belum sempurna ya. Inilah masalah-masalah apa nih dalam uh, machine learning ya. Slide berikutnya Lalu mengapa kita berkontribusi di sini? Sebenarnya sudah banyak dijelaskan tadi. Ya. slide berikutnya. Nah, jadi di dalam aplikasi ini kita bisa uh, memberikan banyak kontribusi ya. Jadi mulai dari verifikasi label gambar, pengenalan tulisan tangan, penerjemahan, validasi penerjemahan, kontribusi gambar. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Apa ini masing-masing slide berikutnya Nah ini contohnya eh, kayak semacam apa reward reward yang diberikan ya dalam apa kalau selesai melaksanakan tugas ya slide berikutnya nah ini contoh beberapa tugas yang ada di eh, aplikasi crossors ya ini misalnya verifikasi label gambar. Jadi kalau kita pilih misalnya tugas untuk mengenali peta ya map ya. Nah, nanti kita cukup ditanya saja oleh aplikasi itu apakah gambar ini berisi peta. Kalau dia ada peta dalam apa? Dalam gambar tersebut kita tinggal jawab ya. Kalau tidak ada peta dalam gambar tersebut cukup jawab tidak ya itu pun juga dengan pengenalan tulisan tangan ya. Jadi kita diminta di apa, aplikasi itu untuk mengetik apa yang kita lihat ya dengan memperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya ya. Nah, kemudian yang diterjemahan itu kita menerjemahkan bahasa yang kita pilih. Nah, karena saya sedikit bisa bahasa Inggris, ya, jadi saya berkontribusi untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, nah, kontribusinya sudah baru sekitar berapa ya? 6.000 kalimat, ya. Oke, okay, selanjutnya. nah ini contoh di Google Translate jadi selain dari aplikasi apa kita bisa juga berkontribusi melalui desktop ya jadi kalau kita nggak mau pakai HP untuk terjemahan ini bisa pakai terjemahan Translate biasa ya jadi kita searching di apa di browser itu translate.google.com ya itu nanti kita akan diberikan apa? Bisa berkontribusi dengan klik Coba lihat di kanan bawah itu kan ada tulisan community, ya. Di history, save dan community. Kalau kita klik di community, slide berikutnya. Nah yang keluar adalah di sebelah kanan, ya. Ini adalah tempat untuk menterjemah, ya. Nah kalau kita klik di translate word and phrase, slide berikutnya nah ini yang keluar ya kita menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. In fact something different happen ya pada kenyataannya beberapa perubahan terjadi. Memang ini ada kritikan ya untuk teman-teman yang lebih canggih bahasa Inggrisnya terjemahan saya ini masih terlalu letterlock ya. Kalau teman-teman lihat video tadi itu kan ada subtitle bahasa Indonesia yaitu adalah terjemahan saya yang saya masukkan ke amara.org, ya sehingga saya bisa uh, bikin subtitlenya. Nah kemudian subtitle itu saya download, kemudian saya upload di uh, video editor yang untuk masukkan subtitlenya, ya. Nah makanya tadi terjemahnya agak kurang bagus, ya kualitasnya. Slide berikutnya, nah, ini kita contohkan ini ya. Uh, apa uh, penerjemahan translate ya jadi kadang-kadang kalau kita apa menerjemahkan itu kita juga bisa melihat ininya uh, tapi ini saya ini harusnya kita lihat ini di kanan ya contoh penerjemahan yang lain you are cooking when I call you ya oke okay, slide berikutnya Ini kalau kita sudah submit ya, nah memang untuk di komunitas itu rata-rata yang di apa? yang diminta itu adalah sekitar satu paketnya 10 terjemahan ya kalau sudah kita akan diberikan ucapan terima kasih dari Google. Next slide. Nah tugas yang lain adalah validasi terjemahan. Nah kalau ini adalah tugas yang awal bukan ya, jadi sampai sekitar seribuan dulu rasanya kontribusi untuk apa validasi ini jadi kita nanti cukup di apa, diberikan kalimat bahasa Inggris kemudian nanti di bawahnya ada terjemahannya kita cuma diminta apakah terjemahan ini benar atau tidak nah kalau dia benar kita ya, tulis ini yang centang ya kemudian kalau tidak kita tanda kali Ya, nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah kontribusi untuk tugas pengambilan gambar. Ya, nah ini yang nanti akan kita jelaskan kampanye Share Your Script, saya sebagai bagi tulisan tangan Anda. Ya, Nah jadi kita ada gambar, kemudian kita ambil ininya uh, tulisan tangan itu ke PHP, kemudian kita berikan label sesuai dengan Ininya bentuknya ya. Jadi kalau yang bentuk seperti ini ini kan adalah daftar lima desa yang ada di kecamatan Mantangai. Ya, jadi Mantangai Hilir, Mantangai Tengah, Mantangai Hulu, Kalumpang, Ketimpun. Nah, jadi nanti labelnya adalah naskah, koma Indonesia, daftar. Kan ini adalah daftar lima desa, ya nanti kontribusi ini pengambilan gambar sebenarnya bukan cuma tulisan tangan ya tapi ini saya khususkan tulisan tangan karena kita lagi kampanye sebenarnya pengambilan gambar ini bisa gambar apa saja contohnya kalau kita foto laptop ya kita nanti tinggal kasih keterangan ya laptop gitu, ininya jadi nggak perlu banyak-banyak seperti ini ini daftar-daftar banyak itu tergantung daripada uh, jenisnya Walaupun sebenarnya kalau yang kita masukkan nanti di gambar itu tidak hanya laptop, ya silakan ya misalnya di situ ada gambar meja, di situ ada gambar macam-macam, silakan dimasukkan semua yang ada di gambar itu ke dalam teks. ya Selamat berikutnya. Nah kemudian kalau kamera smart, ya, jadi kamera smart itu kita arahkan kamera kita kepada satu objek, nah kemudian dia akan mengenali ya objek tersebut nah kemudian eh, setelah itu kita foto nah nanti dia akan ini eh, bilang ya eh, contohnya sini saya mengarahkan kamera itu ke kue ya kemudian setelah saya foto lalu eh, aplikasinya bilang apakah ini kue hmm, kalau itu betul-betul kue lalu kita jawab ya kalau tidak kita jawab tidak kemudian kita koreksi apa salahnya ya Kemudian yang terakhir adalah evaluasi sentimen, ya. Nah, jadi nanti kita akan diberikan uh, berbagai macam ini komentar-komentar yang diberikan oleh pengguna aplikasi Play Store, ya, atau yang ada di Google Map. Kan kalau kita lihat di bawah-bawah dari apa? Uh, lokasi yang kita kunjungi itu ada komentar-komentar. Nah komentar-komentar itu yang kita diminta untuk memberikan uh, penilaian ya apakah ini positif, netral atau negatif. Ya. Nah perlu teman-teman ketahui kalau yang dari uh, ilmu komputer ya uh, evaluasi sentimen ini uh, sudah banyak yang digunakan oleh teman-teman di Ilmu komputer untuk mengambil gelar S1 dan S2-nya, ya. Jadi, saya sendiri pernah dua kali menjadi anotator. Ya, anotator itu adalah untuk memberikan evaluasi terhadap sentimen dari berbagai macam komentar yang ada di uh, Trip Advisor dan juga yang ada di saya lupa satu lagi, ya, komentarnya di TripAdvisor, sama mungkin di... Google Map kali ya. Nah, jadi kami diberikan tulisan kemudian kita harus memberikan komentar terhadap tulisan tersebut dari berbagai macam aspek ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini contoh bagaimana dampak daripada kontribusi kita kepada kualitas uh, Google Map ya. Jadi dengan apa? Banyaknya orang yang berkontribusi pada Google Map ini bisa membuat Google Map menjangkau lebih banyak pengguna roda dua, ya. Jadi misalnya kalau kita di nih? Tapi saya nggak bisa kasih contoh di Sampit ya. Misalnya kalau kita ke Bandara dari Kapuas itu ke Bandara Samsudin Nur, ya. Nah kalau kita menuju ke arah Masuknya dari Karabanjarbaru nanti misalnya Google Map itu bisa bilang 500 meter ke depan setelah Indomaret belok ke kiri hmm, gitu. Itu Google Map bisa ngomong seperti itu karena memang ada orang yang berkontribusi ya terhadap lokasi daripada Indomaret. Nah kemudian juga lokasi-lokasi itu kita apa kontribusikan ke Google Map? Ya, oke. Slide berikutnya, slide berikutnya, man. Nah, ini contoh apa? Uh, Foto-foto ini disumbangkan oleh teman-teman kontributor ya. Walaupun kalau untuk gambar-gambar ini masih banyak gambar-gambar yang dari luar negeri karena memang cross source ini baru masuk ke Indonesia memang sudah sejak 2016 ya tapi baru aktif itu di 2019 ya. Oke, saya lihat berikutnya Nah, inilah contoh komunitas ya. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya masih banyak gambar orang India, ya karena memang e, Crossos ini awalnya dari India. Maksudnya bukan dari India, banyak orang orang India berkontribusi di masa awal. Ya, dan memang kita perlu belajar dari India, karena mereka memiliki sekolah untuk IT itu sangat banyak. Ya, makanya coba lihat sekarang hampir semua, apa sebagian besar mereka yang berada di Google. Ya, termasuk puncak pimpinannya, CEO, itulah orang-orang India. Ya, jadi kontribusinya sangat luar biasa. Slide berikutnya. nah Ini contoh kegiatan sosialisasi cross-source. Ya, jadi sosialisasi ini bukan cuma di kita saja, ya, tapi di berbagai macam negara. Slide berikutnya. Di Italia, Laos, Sierra Leone, Pakistan, Peru, Kolombia, slide berikutnya, India, Indonesia. Nah Indonesia itu biasanya teman-teman influencer yang lain ya, yang yang berada di Jawa, itu kan umumnya di Jawa itu. Ada kegiatan apa uh, Google Developer uh, Festival, ya. Pokoknya pertemuan-pertemuan untuk para Google Developer. Nah biasanya teman-teman dari influencer dari ini dari Jawa itu, mereka biasanya ini uh, mampir ke kegiatan-kegiatan tersebut kemudian memberikan uh, Promosi ya, ini zamannya sebelum pandemi, tapi sekarang dengan zamannya pandemi ya, kita seperti ini. Kalau saya sih, syukur sekali ya, karena eh, saya di Kapuas bisa kasih sosialisasi ke nah, Sampit ya, jadi enggak jarak tidak bermasalah ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini komentar-komentar para pengguna Google ya atau pengguna uh, Google Doc ya cross source jadi bagaimana mereka uh, sangat terbantu ya sebenarnya yang contoh real untuk orang-orang yang ada di saya pernah waktu itu bicara dengan orang di kumpulan pisau ya dia mengatakan saya pernah bekerja di uh, Hong Kong ya jadi dibilang bahwa dia sangat terbantu sekali dengan adanya Google Translate ini. Karena kenapa? Karena dia cukup dengerin tuannya ngomong, ya, pakai bahasa Cina, dia rekam, kemudian dia translate ke bahasa Indonesia. Kemudian nanti dari bahasa Indonesia direkam di Google Translate, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Cina. Jadi sangat membantu komunikasi. Ya. Oke, slide berikutnya. Ini adalah... Para kontributor, ya, jadi ini adalah top kontributor dari Indonesia. Jadi, kita sudah cukup banyak, ya, dan ini mereka dari berbagai macam profesi, dari ibu rumah tangga, ya. Kemudian, mereka ada yang apa bekerja di uh, freelance, ada yang jadi. Perusahaan teknologi, ada yang di kedai kopi, ada oh macam-macam, ada yang kerja di pabrik, ya. Ini seperti yang kiri atas ini Bu Ratri Wening Hapsar ini adalah kepala sekolah swasta di Jakarta, ya. Ini luar biasa. Oke, slide berikutnya. Nah. Kalau kita lihat ini niela agustin hermawati untuk teman-teman yang paling kiri bawah ini ya untuk teman-teman yang sudah coba aplikasi ya ini kontributor top indonesia ya di kontribusinya untuk daftar hadir dari kami nggak ada ya terserah nanti untuk dari undanya nah ini adalah kotor kontributor untuk verifikasi label gambar ini ya Kemudian slide berikutnya. Nah ini adalah yang membuat saya ingin agar crowdsource ini betul-betul terus di Indonesia bukan karena apa-apa. Kita perlu malu ya. Kemarin teman-teman di Bangladesh itu bikin lagi kegiatan ini. Kegiatan apa? 30 hari crowdsource. Ya. Apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Bangladesh. Ya. Jadi mereka hanya dalam waktu 30 hari, mereka bisa mengkontribusikan terjemahannya itu jutaan. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Makanya harusnya kita juga sebagai apa nih bangsa Indonesia ya, itu punya semangat yang sama untuk bisa mempromosikan Indonesia ini ke ke dunia luar ya. Ke slide berikutnya. Nah, ini contoh influencer ya. Ini kemarin waktu awal pandemi saya sosialisasi di e, Politeknik Muara Teweh Polimat ya. Jadi waktu itu saya tantang mereka ini sebenarnya gambarnya adalah gambar orang-orang Malaysia. Jadi benderanya waktu itu bendera Malaysia. Saya bilang sama teman-teman di Polimat ada nggak yang mau jadi relawan ya mengibarkan bendera merah putih ya nanti akan saya tampilkan di slide. Alhamdulillah ada mau. Jadi sebelum sosialisasi di sana ya. Mereka mengibarkan bendera merah putih di depan uh, apa? Uh, kampus mereka. Ya. Nah ini saya bawa kemana-mana. <laughs> nah inilah kontributor daripada influencer slide berikutnya. Nah nanti untuk teman-teman yang belum download ya silakan uh, apa? kunjungi di Playstore, kemudian cari aplikasi Crowsource ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah apa untuk yang berminat ya untuk menjadi influencer misalnya ingin membentuk komunitas di Sampit. Nah, kalau ingin jadi influencer itu kirim email ke sana Crowsource google.com itu nanti akan dijawab oleh eh, apa koordinator komunitas ya cuma memang teman-teman mesti bisa bahasa Inggris ya karena nanti mereka komunikasinya pakai bahasa Inggris tapi saya bilang sih nggak perlu ya karena kenapa karena kalau dia tulis surat pakai bahasa Inggris kita masukin ke Google Translate ya Nanti kita jawab suratnya, kita tulis dulu di Google Translate pakai bahasa Indonesia, kita terjemahkan ke bahasa Inggris selesai. Enggak <laughs> perlu repot. Nah, kemudian kalau mau lihat di Facebook juga bisa, ya kita punya uh, halaman crowdsource by Google official, ya. Nah, kemudian kalau suka pakai media sosial, silakan gunakan tagar Cross source, eh, Google Cross source. Slide berikutnya. Nah ini sedikit sejarahnya di Indonesia. Slide berikutnya. Nah silakan diputar. Nah, singkat ya. Ini adalah orang-orang awal yang dari Google yang berkunjung ke Indonesia. Jadi sebenarnya Google ini cross train sudah masuk Indonesia ini sejak tahun 2016 ya, tapi karena waktu itu belum ada komunitasnya sehingga setelah mereka bikin acara ya hilang ya. Nah, akhirnya mereka datang lagi ke Indonesia Uh, ini yang menemani mereka ini adalah orang-orang dari local guide ya pemandu lokal local guide Google ya. Jadi mereka uh, apa? meminta untuk mengumpulkan teman-teman ya sekitar 40-an orang gitu ya, di Indonesia. Kemudian mereka datang, kemudian mereka ngobrol dengan teman-teman di Jakarta. Slide berikutnya Nah, inilah suasana mereka ngumpul. Ini adalah orang-orang awal ya. Kalau pakai bahasa Arab ini disebut sebagai Asia. Slide berikutnya. Nah, ini adalah... Uh, jadi yang dilibatkan di masa-masa awal ya. Perkembangan dari... Uh, orang di uh, Google Local Guide ya. jadi mereka adalah orang-orang yang umumnya nanti menjadi printlist di cross-source by Google oke okay, slide berikutnya Next, mat. Jadi umumnya ini adalah para guru, ya. Oke, okay, kita masuk ke uh, campaign share your script. Nah, oke okay. jadi saya mohon maaf ya ini belum diedit ya apa nih Slide nya ini sebenarnya ini waktu kampanye pertama ya jadi di kampanye pertama ini eh share script ini dimulai eh 19 November sampai 19 Januari ya Oke, slide berikutnya Nah, ini agendanya ya. Apa itu OCR, kemudian teman Nah, jadi OCR ini ya, ini adalah mengubah pengubahan mekanik atau elektronik gambar ketikan, tulisan tangan atau cetak menjadi teks yang diubah oleh mesin ya nah ini saya intik manual ya. Jadi ketikan itu dulu sampai sekitar 500 halaman. Waktu itu saya berpikir bagaimana nih caranya saya mengedit apa nih tulisan tangan tersebut ya sehingga bisa dibikin buku. Nah, akhirnya saya masukkan ke apa nih, saya beli program OCR ya menjadi word. Nah, akhirnya saya bisa mengedit uh, nih surat tersebut ya. Nah ini, ini kemampuan pengubahan dari teks ke, image kepada teks ya. Ini sekarang sudah bisa dilakukan oleh Google Lens ya. Saat berikutnya. masa-masa awal ya jadi apa nih, gambar yang di sebelah kiri itu adalah bagaimana dulu orang membaca buku ya jadi apa tulisan itu dulu ini kan digunakan untuk orang-orang buta ya yang tidak bisa membaca jadi mesin itu disuruh untuk membaca buku, ya, ditaruh di mesin nanti mesinnya menerjemahkan apa yang uh, tertulis. Kalau sekarang nggak perlu lagi, ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini, bagaimana dengan adanya Google Lens, ya, kita cukup kita highlight apa yang kita mau apa kita mau baca ya nah, jadi sekarang jauh lebih praktis ya slide berikutnya nah jadi acar ini adalah pengenalan daripada Gambar menjadi tulisan, jadi langkah-langkahnya itu oleh mesin, kemudian mesin akan memahami strukturnya, kemudian dia akan melakukan penerjemahan sesuai dengan konteksnya. Ya. Kemudian kita bisa memerintahkan kepada Google Lens ini untuk membacakan, ya membacakan itu, apa yang di uh, dia dengar di itulah sebabnya uh, bawah, sekarang kakak. ini teknologi seperti ini ini sudah digunakan oleh Skype ya Jadi Skype itu kalau orang di luar negeri itu anak-anak SD di luar negeri itu itu bisa berbicara antara bahasa Inggris dengan bahasa Spanyol bahasa Inggris dengan bahasa Perancis, oh. Jadi misalnya di Inggris, yang mau bicara dengan orang-orang yang ada di Amerika Latin, bahasa Spanyol, kita anak-anak yang di Inggris itu cukup ngomong pakai bahasa Inggris, nanti orang-orang di Spanyol itu menerima apa nih? Yang berbahasa Spanyol itu menerima video yang berbahasa Spanyol Nah, itu kecanggihan teknologi ya slide berikutnya nah ini adalah manfaatnya ya jadi kita bisa apa kalau pergi ke satu tempat ya bisa menerjemahkan menu-menu restoran ternyata jadi saya punya buku ini ya apa Meatbot Konstatoskop ya itu bahasa Jerman itu cukup saya pakai Google Lens ya nah kemudian itu langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi mudah sekali Nah ini katanya bisa membantu pengguna buta aksara atau sulit ini coba yang berikutnya ini video rasanya hmm, coba nyalakan videonya cerita ईबू Google Lens कोई भी पढ़ा लिखा को काम भाओ वो निजगार कर सकते हैं बार-बार कहने पड़ती है उन कि मतलब थोड़ा सा बता मुझे पहली बार जैसे बच्चों को मतलब बार-बार नहीं आ रही थी मतलब लाई एक कप बहियों में चार कप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 jadi sekarang dia bisa melakukan berbagai macam hal dengan bantuan Google Lens. ya Ini karena kemampuan daripada OCR. Slide berikutnya mengenali berbagai macam tulisan tangan ya. karena tulisan tangan ini macam-macam bahasanya yaitu sebabnya Google itu harus diajari next slide Nah ini kalau kita mau berpartisipasi ya, sebenarnya kemarin di apa, di, di WA nya teman-teman ya, itu saya ada berikan ini di grup WA kita, itu ada alamat ya, alamat untuk kontribusi ya. Jadi kalau teman-teman mau apa, mau berkontribusi itu nanti di apa alamat lama ya, jangan diikutin yang ini, nikutin yang apa alamat baru. Nah, kemudian nanti setelah itu ya. Kita ambil foto ya, kemudian nanti uh, foto itu kita unggah dengan aplikasi cross yang gila. Ini kena slide yang lama ya. Ini nanti batas waktunya adalah sampai. Uh, 19 Januari 2021. ya Kemarin ada saya tawari di grup WA itu kepada teman-teman yang mau mendapatkan bingkisan dari Google. ya Nanti saya sampaikan nanti juga di sini. Jadi nanti kalau ini sebenarnya selainnya nggak terlalu terpakai lagi ya karena formnya agak beda. Atau amat coba ini, Mat. Buka. Nih saya kirim dulu ya. Nah, ini nanti admin akan mengapa? membukakan ininya coba buka alamat itu mat di wa tolong dikopikan alamatnya ke ini mat ke dalam apa Nah, jadi ini yang di di apa? Di coba amat klikkan ininya, ditampilkan ininya. Apa? Ditampilkan isinya ke peserta. Nah, ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berkontribusi dalam kampanye Serior Script, ini adalah jilid 2 ya. Injil pertama itu adalah bulan Agustus kemarin. Hanya dalam waktu nggak terlama. Sekarang kampanye lebih panjang. Ya. Nah, sekarang silakan isi alamat emailnya di mana. Nah, kemarin ini saya ini eh, tawarkan ke teman-teman ya yang berminat untuk apa eh, mendapatkan bingkisan dari Google, ya. Jadi Google itu sebenarnya memberikan kesempatan eh, apa, untuk mendapatkan bingkisan itu cuma ada syaratnya ya. Jadi syaratnya itu adalah anda eh, bisa mengajak 20 teman ya untuk bisa menggunakan eh, aplikasi cross source ini. Nah kemudian meminta mereka untuk eh, apa? Memfoto terus, saya ini kan, saya minta lagi untuk ditampilkan ya. Memfoto tulisan tangan mereka masing-masing dari dua puluh orang itu sebanyak lima kontribusi ya. Jadi nanti, ketika nah minta kepada teman-teman ya yang di... Apa, nah ini tadi demat ya nah ini coba ditampilkan tunjukkan ini yang syarat-syaratnya jadi kita minta teman-teman untuk mengajak 20 orang menginstal aplikasi crowdsource ya kemudian meminta mereka untuk mendaftarkan diri di alamat ini ya kemudian apa, meminta mereka untuk memasukkan, coba di ini, kan tampilkan besarkan coba Nah, ini dibesarkan coba. hmm ya. Jadi, meminta mereka untuk mendaftarkan diri. Nah, coba kembali dulu ke ini, Mat, ke formulir tadi. Nah, ini ya. Memasukkan nama Anda di formulir ini, di pertanyaan ini. Bagaimana Anda mendapatkan formulir ini? Nah, nanti mereka harus pilih yang lain atau others, ya nah kemudian menuliskan nama Anda di situ. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sekarang ini mau ya, pilih aja misalnya kita taruh nama Budeni. <laughs> ya. Nanti kemudian kita apa nih? kontribusi nah nanti Budeni dikirimin hadiah nanti. <laughs> apa nih? dikirimin apa nih? bingkisan Jadi kalau sudah sampai 20 orang memberikan kontribusi eh uh, satu orang lima, apa? lima gambar, ya. Nah, untuk lima gambarnya, coba buka mat yang di file kampanye tadi, mat yang, yang PDF yang di-share di WA tadi. yang file judulnya kampanye bagikan tulisan tangan Anda 2.0 nah ini tolong dibesarkan So, di full screen enggak ininya. Uh, dibesarkan juga tampilannya. Nah, jadi kalau di kampanye ini jadi sebenarnya tujuannya adalah mengajarkan mesin ya mengenali jutaan gambar tulisan tangan. Apa manfaatnya? Ini kena saya kerja di rumah sakit ya. Jadi kita ini kan kalau berobat ke dokter itu kan dokternya nulis tangan ya nah sebenarnya mimpinya saya kalau kita bisa pakai OCR ya jadi nanti OCR itu bisa dimanfaatkan untuk mengubah uh, status kita atau rekam medis uh, pasien itu dalam bentuk ketikan ya tapi menariknya waktu orang dari Google itu cerita sama saya ya cerita ke sama kami ya waktu saya tanyakan butuh berapa banyak Tulisan tangan ya agar Google ini bisa mengenali tulisan tangan dibilang jutaan. Cuma dia menambahkan kalimat seperti ini, kalau orang saja nggak bisa baca, apalagi mesin katanya. <laughs> Jadi memang mau nggak mau, memang kualitas tulisan tangan dokter ini harus diperbaiki ya agar di, dikenali oleh apa mesin ya. Nah apa tugas-tugasnya ini? Saya contohkan di sini ada lima ya. Nah, misalnya tugas pertama, ini saya bikin sendiri ya, ini tulisan tangan saya. Tulis di kertas kosong 5 nama desa yang Anda ketahui ya. Nah, saya contohkan di sini misalnya kena saya apa, Tugas di Mentangae dulu. Saya tulis Desa Rawa, Ketunjung, Sungai Ahas, Kalumpang, dan Manusup. Begini saya foto ya. Saya buka aplikasi apa nih? prosos, pilih tugas pengambilan gambar, kemudian dipilih kamera, lalu kita ambil tulisan tangan itu. Setelah itu kasih, kasih label, ya, naskah, Indonesian, daftar, lalu klik kirim. Ya. Kemudian tulis lagi, sebenarnya tentang masalah tugas-tugas itu terserah, intinya adalah 5, apa nih, jenis tulisan tangan. Ya, yang memiliki kualitas yang bagus, contohnya seperti ini. Ya, jadi apapun bentuknya nggak jadi masalah. Ya. Nah, kalau mau variasi slide eh, terus ke bawah, kita bisa bikin semacam tulisan apa ke bawah lagi, mat. Nah, ini. Ya, jadi kita bisa bikin eh, cerita paling tidak itu tiga kalimat. Ya. Nah, setelah itu tiga kalimat itu difoto, lalu diunggah, dipakai secara tadi ya. Kemudian kita beri labelnya, kalau yang daftar tadi labelnya adalah naskah Indonesian kemudian daftar. Kalau yang seperti ini kita berikan labelnya naskah Indonesian penggal. Ya. Atau misalnya coba Turun lagi, nah ini contoh misalnya bagaimana Anda memasak nasi, urut-urutannya ya. Nah, ini e, contoh-contohnya ya, setelah bercerita seperti ini, sama juga ininya apa. Nah, kalau ini kita berikan nama, naskah Indonesian Catatan ya. Nah, kalau nggak mau repot-repot sebenarnya. Kalau kita punya catat, buku catatan ya dalam bahasa Indonesia tinggal difoto aja, 5 buah foto kita gitu, dari dari buku tersebut. Lalu di apa nih? dibikin nama labelnya naskah Indonesian catatan selesai. Nah, jadi penting adalah uh, apa? eh uh, nah kalau yang saya bilang di sini ya, Bila tidak bisa berkontribusi 5 foto tulisan tangan cukup satu saja ini untuk yang apa yang biasa-biasa aja artinya tidak mau ikut di kampanye untuk dapat apa hanya segedara kontributor biasa ya tapi sebenarnya kalau kita mau ngajak teman-teman mau berkontribusi untuk kampanye yang bisa dapat bingkisan nah itu syaratnya seperti itu ya Ada teman-teman yang sudah nyoba Oke mungkin itu dulu Bu Denny untuk apa nih karena ini sekarang sudah setengah sebelas ya kita gunakan setengah jam lagi untuk diskusi. Saya kembalikan ke Bu Denny. Baik Pak, terima kasih materinya setidaknya memberikan pemahaman kepada kita semua. Halo. Halo Hai Halo. Materi yang dibawakan Halo. oleh Matil Fajar tadi Memberikan gambaran kepada kita semua Apa itu yang, apa yang dimaksud dengan crowdsource by Google Aplikasi apa sebenarnya itu Nah teman-teman serta webinar Sebelumnya ada link di share di kolom chat Ada presensi, link presensi Silahkan teman-teman isi untuk presensinya. Ada link yang di-share oleh Ibu Hila, silahkan di-isi ya, jangan lupa. Sama ada tadi link di-share oleh dari co kita. itu terkait dengan uh, campaign untuk share script tadi yang dijelaskan oleh Bapak Hilmatil Fajar. Nah, dari materi atau misalnya dari bahan dis, uh, yang di-share oleh Bapak Jumatul Fajar tadi, ada nggak yang mau mengajukan pertanyaan? Atau misalnya ada yang penasaran bagaimana cara join untuk jadi kontributor? Atau bagaimana cara join untuk masuk komunitas by Google? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita open diskusi. Kita masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi. Silakan, jika ada pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau bisa pakai fitur raise Hand. Kita, jika ingin bertanya secara langsung kepada narasumber, "Halo, tolong dibantu untuk onkan kameranya, ya?" anak nah, pendiam Bu ya. <laughs> Mungkin masih bingung Pak apa itu Crootsource. Jadi sedikit yang saya catat. Jadi intinya materi yang disampaikan oleh Bapak Jumatul Fajar tadi Crootsus itu suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Google di mana terkait dengan machine learning. Jadi nanti teman-teman diadakannya webinar pada pagi hari ini adalah untuk Uh, satu kampanye atau misalnya uh, memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa crowdsource ini berupa machine learning yang dikembangkan oleh Google yang tujuannya semakin banyak yang menggunakan, semakin memperbaiki uh, machine learning dari aplikasi tersebut, baik itu terkait penerjemahan uh, atau translate uh, tadi ada sedikit gambar, tulisan tangan dan sebagainya, jadi apa-apa saja yang okay. paling resource itu akan memberikan impact terhadap aplikasi yang dikembangkan oleh Google tersebut nah mungkin ada pertanyaan gak ada yang penasaran nih gimana cara join jadi anggota komunitas, gimana apa sih yang benefit yang kita dapat sebagai influencer ada yang ingin bertanya oke kalau nggak ada saya dulu ya Pak ya tadi saya sempat uh, ada beberapa catatan kira-kira kalau misalnya misalnya saya dan rekan-rekan mahasiswa ini join sebagai influencer untuk daerah sampit apa sih benefit yang saya peroleh pak maksudnya manfaat apa yang saya peroleh dan bagaimana cara untuk join sebagai anggota komunitasnya selain tadi uh, sorry tadi kan sudah dijelaskan cara joinnya melalui email yang tadi kita kirim ke community tapi kira-kira ada nggak jangka berkala, maksudnya jangka panjangnya kegiatan atau misalnya uh, webinar bukan webinar sih uh, kayak aktivitas komunitas yang berkala sehingga kita tetap solid ceritanya sebagai anggota komunitas. Oke, jadi Bu sebenarnya kalau untuk bergabung di komunitas di apa nih Google Crossroads Indonesia itu gampang aja sebenarnya kan apa? Untuk mereka yang sudah menginstal aplikasinya, kalau dia mencapai level 5, itu sudah bisa bergabung dengan komunitas, ya. Nah kemudian nanti kalau mau jadi influencer itu tidak tergantung level. Jadi yang yang jelas itu kalau dia mau jadi influencer dia sampaikan peminatannya, Nah nanti dia akan langsung bu dijawab oleh namanya Iswaria Balakrisnan, ya. Sebenarnya beliau itu janji mau ikut acara kita ini cuma karena beliau sakit ya. Jadi beliau apa nih enggak bisa hadir. karena sebenarnya kan harusnya diisi sama Bu Ratna. Jadi Bu Ratna itu adalah kontributor yang mau menjadi influencer. Jadi influencer itu Bu bisa jadi influencer itu kalau sudah ngisi acara begini-begini. Nah, kalau saya sudah berkali-kali jadi saya maunya teman-teman yang lain yang jadi influencer gitu ya. Nah, jadi Iswarya itu berjanji untuk setiap kontributor yang ingin menjadi influencer, ya maka dia akan mendampingi. Nah, jadi memang rata-rata teman-teman itu ditentir dulu Bu sama beliau sebelum dia jadi influencer itu diajari apa yang harus disampaikan, bagaimana cara ngomongnya, dan sebagainya. Cuma memang yang sering menjadi kendala bagi teman-teman kita itu, Iswarya ini kan orang India. ya Dan ngomongnya kan pakai bahasa Inggris Bu. <laughs> mungkin kendala bahasa ya pak ya, ya jadi yang sering apa nih, yang sering jadi masalah itu lah kendala bahasa jadi memang suara saya sendiri ini sekarang bu lagi mau belajar bahasa Indonesia biar orang enggak pernah takut jadi influencer <laughs> jadi gini bu kalau kita sudah level 10, ya level 10 itu sudah langsung diundang hangout. ya ngobrol tuh langsung sama beliau jadi nanti waktu kita hangout itu beliau nanyakan sama kita Pak Pajumatil, kenapa dulu bapak ingin bergabung dengan Google crosssource Source? Jadi tanya motivasinya. Nah, terjadi semua peserta itu nanti share kenapa mereka mau gabung sama Google crosssource Source. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti diajari di situ benefit-benefit kalau kita bergabung sama Google Cloud Kalau saya sendiri, bu, sebenarnya dulu bergabung itu bukan bukan diajak orang ya. Saya dapat email dulu dari Google itu dia bilang begini. Selamat, Anda bergabung dengan komunitas cross Play Google karena Anda sudah berkontribusi. Waktu itu rasanya sudah seribuan ini saya apa nih validasi terjemahan saya. Jadi langsung saya dimasukkan di level 548 waktu itu ya. Karena kalau salah 5 itu cuma 300 saja kontribusinya. Jadi saya sudah. Nah waktu itu saya kan enggak tahu bu karena saya langsung dihubungi oleh Google. Saya tanya di email yang saya sebutkan tadi itu. Ada enggak di Indonesia ini komunitasnya gitu. Saya apa nih saya mereka dan nah, kemudian mereka bilang oh ada Pak di Jakarta. Nah nanti saya akan minta kepada adminnya untuk masukkan Bapak ke dalam komunitas. Nah, akhirnya di Agustus 2019 itu saya dimasukkan di komunitas gitu. Nah jadi memang waktu itu memang bukan apa ya. Karena memang saya sudah berkontribusi sebelum bergabung dengan komunitas gitu. Saya memang sudah jadi kontributor untuk translate dari Inggris ke Indonesia waktu itu. Nah kemudian ini benefit yang saya rasakan ini Bu ya, karena saya juga dari dulu suka translate ya, saya sih bukan lihat di komunitasnya ya, manfaat saya sendiri dari Google Translate itu bayangkan Bu ya, saya itu mendaftar apa nih, yang kalau saya bu lihat di bawah CV saya itu kan ada training ya, nah, uh, ya leading bu. with AI nah itu tahu nggak ibu saya itu daftarnya saya ketik pakai bahasa Indonesia ya CV saya itu atau proposal saya itu kemudian saya pakai Google Translate saya kirim keterima, bu <laughs> jadi kalau bisa dibilang sekarang itu apa sangat membantu sekali nah kemudian juga kalau yang saya rasakan sih kan karena kita eh, kalau jadi influencer ya itu ada pertemuan bulanan sama Google jadi yang ngomong langsung itu adalah orang-orang dari Google di California. ya. Jadi memang Berarti menambah komunitas ini ya Pak, networking jatuhnya ya Pak ya. Ya, jatuhnya networking. Networking. Nah kemudian networking. kita dimasukkan juga di komunitas crowdsource Asia. Jadi kenal orang dari Malaysia, Singapura, India, Pakistan, Tamil Nadu, ya bahkan dari Amerika. Ya. Jadi memang... Dan ini bu sekarang ini luar biasa ya teman-teman di Indonesia ini yang pintar bahasa Inggris itu sudah jadi narasumber di Filipina, sudah jadi narasumber di Singapura, gitu luar biasa Indonesia ini karena kita yang ya. paling maju. Peluang untuk mengembangkan diri itu sebenarnya ada gitu ya pak ya dengan bergabung menjadi uh, anggota komunitas, hmm. menjadi anggota komunitas dulu, nanti bertahap akan menjadi influencer itu peluang untuk mengembangkan diri itu sangat besar, seperti itu ya pak ya. Ya luar biasa bu, karena contoh sederhana misalnya kayak, saya ini kan kalau ngomong bahasa Inggris itu bukan ini apa nih, uh, bisa dibilang tuh nggak bisa ya, karena saya kan hanya pakai Google Translate. <laughs> Jadi sampai Bu Google itu, untuk kami-kami pro-influencer ini, itu didatangkan narasumber itu langsung dari Amerika untuk ngajarin kepada kami itu bagaimana cara ngomong. Oh oke. Okay. Jadi kalau ngomong terus ini cuma sayangnya waktu itu saya lagi ada acara lain jadi saya cuma datang di terakhirnya dia bilang eh apa istilahnya The Magic Tree apa istilahnya istilahnya jadi kalau ngomong itu pakai poin itu tiga tiga tiga gitu modelnya jadi sampai diajarin Bu bagaimana cara berbicara di depan umum sampai seperti itu Bagus speaking bener ya Pak yang banyak banget apalagi buat teman-teman mahasiswa ini kan semuanya mahasiswa nih dan statusnya sekarang masih aktif berarti hmm. benefitnya banyak jika teman-teman sekarang ini join di komunitasnya seperti itu ya pak ya? Ya. Yeah. Selain networking ada pelatihan public speaking, gimana cara ngomong di depan di depan umum setidaknya bisa diimplementasikan di dalam kelas seperti itu. Jadi banyak hmm. sekali benefitnya. Jadi untuk uh, mungkin teman-teman mahasiswa Tadi sudah di share uh, cara untuk join ke anggota komunitas. Ini adalah peluang buat teman-teman semua. Jadi silahkan daftar dan ikuti. Uh, tadi ada kampanye, Pak ya. Ada apa namanya kampanye untuk? Serius, uh, script? Ya. Bagikan tulisan tangan Anda. Mendeteksi uh, mungkin karakter atau misalnya mendeteksi tulisan tangan, uh, mendeteksi. Apa namanya dari tulisan tangan mendeteksi gambar melalui tulisan tangan seperti itu. Nah, ada pertanyaan dari teman mahasiswa. Apa apa kira-kira yang belum jelas dari materi yang di share oleh Pak Jumatil tadi? Atau mungkin karena mungkin karena bahasa Inggris itu kali ya, Pak ya. Jadi mikirnya agak minder duluan. Seperti itu kali ya, Pak ya. Tadi sudah dijelaskan, diinfokan sama Pak Jumatil, klunya adalah tinggal kalian menggunakan atau memanfaatkan Google Translate. Kalau misalnya kalian kesulitan misalnya berkomunikasi, kesulitan untuk men menjawab email, atau misalnya kesulitan untuk mentranslatekan men email, tinggal menggunakan aplikasi Google Translate. Dan itu akan memudahkan kita. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya langsung? Silahkan mikrofonnya diaktifkan. Halo? Pastikan semuanya masih mendengarkan ya? Iya, Bu. Iya, okay. Bu. Ada pertanyaan nggak? Iya, Maksudnya gini ya, apa yang kalian kurang pahami dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Jumatir? Tadi sudah dijelaskan apa itu source apa itu bagaimana pengimplementasiannya, sampai sudah diajak untuk ikut kampanye series script atau kampanye untuk men-share tulisan tangan kalian. Nah, apa sih yang kira-kira yang kalian pengen ketahui? Ada nggak? Ada nggak yang tadi sama sekali belum mengetahui apa itu crowdsource dengan Materi yang di-share oleh Pak Jumatil, jadi sedikit lebih paham. Ada nggak yang merasa, "Oh, ternyata ini loh gitu"? Ada nggak yang seperti itu? Halo, halo, iya Bu, gimana? Tadi ada yang sudah download ke aplikasinya. Yang sudah download uh. pakai fitur resend? Saya mau lihat ada berapa orang yang sudah download aplikasinya. Oke, baru ada satu, baru satu orang yang download. Nah, silakan kalau misalnya ada yang tertarik. Silahkan download aplikasinya ikut e, kampanye seri Script ya, yang tadi dijelaskan oleh Pak Jumat Jumatya. Ini ada pertanyaan dari Sandi Irawan. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk waktu kegiatan pada saat kita sudah masuk komunitas, maksudnya apa ini? E, Sandi Irawan mungkin... Michael ya, waktunya, Bu. Waktunya kapan gitu, Bu? Apa, seminggu sekali atau ada pertemuannya gitu, Bu? Oh, oke. Okay. Ini terkait waktunya, Pak. Apa continue maksudnya uh, ada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam sebulan, di tanggal sekian, atau di minggu sekian. Maksudnya mungkin seperti itu. Apakah akan bentrok dengan kegiatan mereka sebagai mahasiswa mungkin? Jadi yes, kalau untuk di komunitas itu, Bu, itu kan kegiatannya uh, untuk yang 2020 ini, untuk kegiatan kita yang sifatnya apa? Ya, rutin tuh hampir bulanan sudah selesai semua ya, karena dulu kita bikin namanya virtual tool Nusantara. Jadi, itu kita mulai dari Aceh sampai ke, apa ke Bali, itu ada ini, ada men-share eh, budaya, masakan, tempat-tempat wisata yang menarik, nah itu untuk ini, untuk masyarakat kita. Nah, itu yang sekarang ini sudah selesai nanti untuk tahun 2021 masih dicari lagi bentuk. Jadi memang sebenarnya belum ada kegiatan rutin untuk komunitas. Memang rata-rata umumnya kita itu ini membantu teman-teman lain untuk membentuk komunitas di kota-kota masing-masing gitu, Bu. Jadi ikut meramaikan misalnya mereka lagi bikin macam-macam ini yang online ini, misalnya apa tuh yang Lari virtual segala macam gitu. Nah kita meramaikan kegiatan yang mereka selenggarakan. Kemudian mereka memperkenalkan apa crossos itu di komunitas mereka yang lain. Eh, sejauh ini masih seperti itu kegiatannya. Emangnya rutin itu kegiatan adalah untuk para influencer. Nah, influencer itu rutin setiap apa nih, bulan itu ada kegiatan selama satu jam, eh, satu setengah jam ya, itu dengan eh, orang asli Google-nya sendiri kita diberikan berbagai macam materi. Nah kalau untuk kontributor memang masih belum ada kegiatan rutin. Sejauh ini untuk komunitas itu hanya kegiatan-kegiatan uh, yang diselenggarakan oleh teman-teman lain yang kita berpartisipasi. Tapi kalau untuk sudah jadi influencer itu banyak nanti acaranya. Ya, seperti kemarin ini terakhir kita apa uh, wrap up kampanye, kemudian ada prestasi dengan prestasi utama salah. Google Translate sebelumnya kita belajar tentang apa? machine learning. Jadi banyak sekali acaranya rutin bulanan. Jadi cukup sekali sebulan aja kegiatannya. Kalau sudah jadi influencer. Okay. Jadi kalau misalnya sudah jadi influencer ada kegiatan rutin setiap bulan. Kegiatan kalau rutin, kalau kontributor kont saja masih belum. Kontributor atau anggota komunitas biasa mungkin yeah. yang ini adalah ini apa ya? kontribusi Berkontribusi aja. Ya. Di aplikasinya apa, apa level dua dan seterusnya di aplikasinya Nanti kalau dia apa, Misalnya kan sudah level 10 Itu nanti ada hangout Nanti sudah level 13 Jadi top kontributor Nanti ditampilkan di Facebook Nanti kalau sudah level 15 Ini nanti dapat sertifikat dari Google asli Sertifikat asli dari Google dari Nanti kalau sudah level 18 Itu saya belum tahu tuh kisahnya apa jadi dapat merchandise Jadi setiap level itu ada ada tahap rewardnya masing-masing rewardnya ya. sebenarnya ini kalau saya pribadi sih bagus ya Pak untuk mahasiswa ya apalagi maksudnya mereka ini mahasiswa aktif hmm. di Tampit juga belum ada komunitas untuk crowdsource by Google jadi hmm. sebenarnya bagus nih untuk apalagi mahasiswa Unda menjadi pelopor untuk komunitas uh, crowdsource jadi hmm. buat teman-teman sebenarnya ini bagus kesempatan buat kalian jadi apa ya? karena di Mungkin saya lagi. contohkan ini bu ya di Tamil Nadu itu. Jadi ada teman di Tamil Nadu itu kan di daerah apa? Tamil Nadu itu sebelah mana ya? Daerah India yang sana mungkin ya? Atau daerah Himalaya? Jadi teman di Tamil Nadu itu bu dia karena saking terbatasnya apa nih koneksi dan sebagainya, koneksi. itu dia kumpulin teman-teman ya. Dia pinjam koneksi dari temannya. Kemudian mereka berkontribusi di di cross source ini. Jadi kata mereka agar tulisan tangan kami, karena kan bahasa Tamil Nadu itu sama kayak India gitu, Bu. Yang ada wall wol gitu ininya apa nih, hurufnya. Dia bilang, kami ingin mengenalkan tulisan kami ini kepada dunia. Wah. Wow. <laughs> Seperti ada motivasi Lui. gitu ya, Mbak. Ya, sebenarnya saya, Bu, teman-teman yang di Kalimantan ini saya bilang harusnya, kita ini kan orang Dayak, saya bilang itu Harusnya kita... Kalau banyak menggunakan bahasa Dayak gitu ya, harusnya ada terjemahan dari bahasa Indonesia ke dayak. Bahasa Dayak, nah, tapi sayangnya jarang orang makai sekarang <laughs> Bahasa Jadi, pengantarnya merasa bahasa banjar benar. Jadi kalau misal tertarik nih teman-teman peserta webinar Kalian bisa berkontribusi untuk itu tuh, misalnya bahasa Dayak biar bisa dikenal secara global jadi nanti mungkin kontributor kalian maksudnya bentuk kontribusi kalian adalah kalian mentranslate atau menginput bahasa Dayak sehingga bahasa Dayak itu dapat ditranslate baik ke versi Indonesia mungkin atau ke versi bahasa Inggris mungkin seperti itu ya Pak ya? Jadi ya, itu sebenarnya kedepannya Bu, cuma memang Google bilang. Kami hanya akan membuka terjemahan untuk satu bahasa itu kalau memang penggunanya cukup banyak Banyak Sayangnya di kita kan sebenarnya kapos ini cukup banyak, eh kalangnya ini cukup banyak, cuma sayangnya Ketika ini hanya diajarkan di sekolah Bu, tapi dalam pergaulan sehari-hari itu hanya di pedalaman aja yang pakai Di kota rata-rata kan agak kurang Menggunakan bahasa Indonesia ini Baik, ada gimana tadi Andi sudah terjawabkah pertanyaannya? Iya, Bu. Terima kasih. Hey, ada pertanyaan lagi, enggak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana yang lain? Boleh, silahkan. Halo. mungkin ini apa ya? ada yang ingin bertanya mungkin masih agak minder pak ya karena mikirnya Google gitu levelnya sudah mendunia sisi kita terkendala versi dengan bahasa mungkin Sorry. tapi sebenarnya mungkin teman-temannya penasaran gimana cara join gimana cara bergabung dengan komunitas langkah awalnya adalah mungkin kalian dulu aplikasi crowdsourcing di perangkat kalian masing-masing nanti ikuti petunjuknya mungkin untuk sekarang yang kalian lakukan adalah bergabung sebagai kontributor atau menjadi anggota komunitas kalau misalnya sudah melewati beberapa tahap atau level kalian bisa menjadi influencer mungkin bisa mengajak orang-orang untuk berkontribusi secara lebih pada aplikasi crowdsourcing ini seperti itu kali apa ya, ya, jadi memang, Bu, kalau untuk yang semesta awal ini, silakan saja dicoba dulu aplikasinya. Kalau tertarik, nah bisa berkontribusi nanti. Kalau levelnya sudah level 5, tolong saya di, uh, di japri ya, pakai screenshot, ya, screenshot dari levelnya. Dan nah, nanti akan kita masukkan ke komunitas cross-source Indonesia. Ya, jadi, sederhana aja, ada nomor bapaknya kan? Ada bukan? Mereka sudah saya bikinin grup whatsapp oh, nah, Jadi ya, bisa Pak. dihubungi saya. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada di level kelima, nanti hubungi Bapaknya secara personal ya. Ya. Digabungkan menjadi Baik, komunitas. Jadi untuk sekarang silahkan download dulu aplikasinya. Silahkan berkontribusi sebanyak mungkin. Ada pertanyaan lagi kah? Halo, ini semuanya masih mendengarkan kan? Iya Bu, hadir Bu masih. Oke, ada pertanyaan enggak? Sebelum kita closing statement nih di acara webinarnya. Ada yang masih kurang jelas enggak dari yang dijelaskan tadi oleh narasumber kita? Hmm. Sudah Bu, Sepertinya cukup jelas ya Pak ya. Mungkin closing statement dari Bapak apa yang ingin sampaikan Pak sebelum webinar kita ini kita tutup. Ya saya sebagai apa uh, perwakilan dari influencer crossos by Google mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Darwan Ali yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan crossos by Google ini. Jadi memang pada prinsipnya kita ingin mengajak ya, komunis karena memang uh, dengan makin banyaknya kita mengkontribusikan gambar, ya, kemudian apa tempat-tempat wisata yang kita miliki, maka itu nanti akan mempermudah bagi orang di luar Kalimantan itu untuk mengenali kita. Di nah, syukurnya nak, saya lihat memang saya nggak tahu di sini ada yang jadi lokal guide enggak ini ada yang local guide enggak di ada yang jadi local guide enggak di sini enggak tahu juga nah, ya. <laughs> <laughs> jadi kalau kita apa eh, kayaknya sudah ada beberapa ya nah kalau kita jadi local guide itu kan sudah kontribusi untuk apa nih tempat-tempat yang kita kunjungi nah ini kan sangat membantu eh, apa gambar gambarnya. Nah ini cukup juga, nah cuma memang kan kalau bedanya di local guide itu dengan cross source itu, kalau di local guide itu kita memang menyebutkan ini makanan apa ya. Tapi nanti kalau di apa di ya, cuma memang itu kalau sifatnya pilihan ya kalau di Google uh, local guide itu. Artinya penamaan, labelan daripada apa? Daripada gambar itu sifatnya sukarela. Nah kalau yang di ini kan kita memang menyengaja untuk mengajari mesin untuk mengenali ini adalah ini kita. Nah, gitu. Jadi memang ini lebih membantu mesin untuk lebih mengenali wilayah kita, mengenali budaya kita, mengenali tempat-tempat yang terkenal di wilayah kita, yang perkenalkan mesin dengan apa? objek-objek wisata yang ada di daerah kita. Nah, mudah-mudahan nanti kontribusi itu tentu lebih mengenalkan Kalimantan Tengah ini kepada dunia. Jadi, Bu, dulu kalau saya itu sering bilang sama teman-teman itu, ayo kita kenalkan kapuas ini kepada dunia, walaupun kita dulu disebut sebagai orang yang berada di remote area, ya, orang yang berada di pedalaman, tapi kita bisa mendunia. Wah. <laughs> ya. Jadi, jangan merasa apa nih, merasa minder ya meskipun kita di tempat yang jauh ya tapi kita bisa dikenal oleh dunia ya. oke okay, itu aja dulu Bu terima kasih atas bantuannya baik hey, uh, sebelum kita akhiri webinar pada pagi hari ini saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan uh, peserta webinar ada di kolom chat itu ada link untuk absensi silahkan diisi dan ada link yang di-share oleh kohos kita, itu untuk kalian berkontribusi terhadap e, apa namanya, serious script. Jadi tadi ada mendeteksi atau mendefinisikan tulisan tangan, kalian bisa join melalui link yang di-share oleh kohos kita. Sekali lagi, absensi jangan lupa untuk diisi ya. Nah, ya bu, bisa minta ini nggak bu foto dulu? Oh iya, baik Pak. Nah. Mungkin sebelum kita closing. Jadi minta, minta buka ini apa nih? Buka video dulu sebentar. conference-nya diaktifkan, teman-teman semua, kita adakan sesi foto bersama. Ini buat laporan sama Google-nya. Minta, nanti muka kalian akan tampil di uh, kegiatan Google selanjutnya. Silahkan dibuka, di open untuk video conference-nya. Maskernya juga dibuka, yang pakai masker mungkin ya, mahasiswa biar kelihatan nih mukanya nih, mahasiswa Universitas Darwan Ali gitu. Kalau saya ini nggak bisa buka nih, bu, karena lagi di ruangan. Oh iya benar, Pak. <laughs> Boleh yang lain silahkan. Ini ada dua, apa namanya, ada dua slide, mungkin di slide pertama. Mungkin dari co-host kita ya, Pak, ya. Ya, Pak Ahmad nanti yang ngambil. Coba ya, Pak saya. Ahmad dikasih komando ini. coba. Diberikan apa-apa ya, Pak? Ya, mungkin teman-teman yang lain bisa diopen open untuk linknya. Kapan lagi kita wajah kalian muncul di Google gitu ya? Ya, kita foto untuk slide pertama dulu. Ya, satu, dua, tiga. <gat> oh. <tuh>. Oh, ya, adik. <tuh> sekali lagi ya untuk masih slide pertama ya satu dua tiga ya sekarang yang slide kedua yang slide kedua masih sedikit yang buka kamera silakan dibantu untuk uh, membuka ininya video nya Gak apa-apa, seadanya aja ya. Untuk slide kedua, kita mulai satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi, okay. untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Terima kasih, Bu okay. Dini. Ya, uh, mungkin saya close dulu ya, Pak. Ya, sudah, oke, okay. baik. Uh, kita sampai ke sesi akhir dari webinar pagi-pagi hari ini Saya Denny Sundari mewakili Universitas Darwan Abi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jumatul Fajar selaku kontributor dari crowdsource by Google atau selaku influencer dari Google karena telah memberikan kesempatan kepada Universitas kami untuk berkontribusi untuk memahami, mengetahui apa itu crowdsource by Google atau aplikasi yang dikembangkan oleh Google Uh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Atas partisipasinya pada webinar pada pagi hari ini Sekiranya kalian yang tertarik untuk ingin join sebagai kontributor Atau ingin menjadi influencer di crowdsource by Google kalian bisa, apa namanya, kalian bisa menanyakan, mungkin ada jika ada yang kurang jelas kan Ada grupnya, kalian bisa diskusi melalui grup bertanya ke Bapaknya Papa saja yang ingin kalian harus persiapkan untuk menjadi seorang kontributor atau untuk menjadi seorang influencer akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya Terima warahmatullahi wabarakatuh Pagi Bu selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ya, ya Pak ya Semoga ada kasih, selanjutnya Pak untuk Bunda hmm. Terima kasih bu. Terima kasih saia, terima kasih semuanya. Ya ini saya tutup bu ya untuk semuanya. Ya, saya izin dulu ya. Sama-sama, ya. assalamualaikum.